Wah, ini Ini ini, ini, ini, ini, ini, ini selinya Semuanya yang <tik> Tapi kuda bohong bermain lagi bisa lupa Jangan juga makan kaca Aduhai, mirip sekali Itu kuda lunding, kuda lumpi, kuda lunding rencat Itu kuda lunding, kuda lumpi, kuda lunding Kusurupan Melihat perlahan lagi di Aku bisa berbahaya. Itulah udara, udara ini nge-fans asik. Pasapatan Oh, Tampaknya kuda rumpi Adik-adik mainan ya, ini abis abis awal awal. Awal. Tidak Tidak ma ma diri makan Adulai, sekali Itu kuda rumpi, kuda Aku dekat-dekat melihat permainan ini. Kenapa? bisa berbahaya hal itulah ukuran lebih